Pengantar Kitab Satu Raja-Raja Buku Satu Raja-Raja merupakan lanjutan dari buku Samuel tentang sejarah pemerintahan Raja-Raja Israel. Sejarah yang dimuat dalam buku ini dapat dibagi dalam tiga bagian. Pertama, wafatnya Raja Daud dan pengangkatan Salomo menjadi raja atas Israel dan Yehuda menggantikan Daud. Kedua, pemerintahan Salomo dan hasil-hasil usahanya, khususnya dalam membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Ketiga, bangsa Israel terpecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan, dan sejarah raja-raja yang memerintah kedua kerajaan tersebut sampai pertengahan abad ke-9 sebelum masehi. Di dalam kedua buku Raja-raja, setiap raja dinilai berdasarkan kesetiaannya kepada Tuhan dan keberhasilan bangsa adalah akibat dari kesetiaan tersebut. Sebaliknya, penyembahan berhala dan ketidaktaatan mengakibatkan bencana. Berdasarkan penilaian tersebut, raja-raja kerajaan utara semuanya gagal, sedangkan raja Yehuda ada yang gagal, ada pula yang tidak. Yang penting dalam satu raja-raja ialah nabi-nabi Tuhan mereka adalah juru bicara Allah yang berani-berani. Mereka memperingatkan Raja dan bangsa Israel supaya tidak menyembah berhala dan tidak meremehkan perintah-perintah Allah. Yang menonjol ialah Elia dan kisah tentang pertarungannya dengan imam-imam Baal di pasal 18.